Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengoli perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya pemin akan memberikan vitamin bahagia dulu nih persahabat ya Ada postingan romantis dari Rizky Bilar dan Lesy Kejora ketika momen acara lamaran Luar biasa persahabat ya kita lihat ini adalah sebuah momen spesial bahagia yang tertangkap kamera tentunya Abang Bilar suapin dedek Lesti kejurah dengan manja Sekarang ganti yang bersahabat ya Awalnya dedek Lesti yang sering suapin Abang Bilar Sekarang tentunya calon suami yang suapin calon istrinya bersahabat ya Luar biasa Melihat begini kita tentunya semakin bangga dan bahagia bahwa Lesti dan Rizky Bilar adalah pasangan yang serasi. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada mereka. Amin ya robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya para sahabat ya ada sebuah kalimat komentar banyak sekali dibanjiri respon juga dari para fans. Salah satunya komentar dari akun Kunci Rambut Bilar mengatakan Maaf ya Allah, gue salah fokirain Dedek makan tumis kangkung. Aduh, ada-ada <gifat> aja para sahabat ya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan tentunya Les tidak bilat memberikan kebahagiaan selalu untuk kita semua Farah fans. Dan tentunya selanjutnya ada komentar lain para sahabat ya dari akun Novianti yang berkomentar, Ya Allah melihat mereka bahagia, rasanya aku lebih bahagia. Semoga kebahagiaan ini untuk selamanya. Amin. Itulah doa yang tulus dari fans untuk Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah ugan spesial banget para sahabat, ya. Ini ada sebuah penyampaian langsung dari WO Tentunya uh, lamaran Lesti dan Bilar kemarin Di sini menyampaikan bahwa tentunya Lesti Gejora Ini penampilan sederhana tapi terlihat sangat mewah Para sahabat ya padahal sederhana tapi kelihatan mewah banget ini tentunya disampaikan langsung oleh WO Lesti Gejora saat lamaran Luar biasa persahabat ya, Dedek Lesti tentunya masih memberikan penampilan apa adanya Tetapi terlihat sangat mewah banget, luar biasa semakin bangga Inilah tentunya kebanggaan kita yang kita selalu support, selalu dukung, selalu doakan tentunya mudah-mudahan Lesti selalu diberikan kesehatan dan banyak orang yang selalu mendoakan yang baik untuk dedek Lesti Postingan tersebut juga telah di kembali oleh akun instagram leslar23.official Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan nih para sahabat ya Masya Allah ternyata gini masalah make up itu sederhana Padahal bagus banget kelihatan mewah Luar biasa para sahabat ya Tentunya kita semakin bangga aja sama dedek Lesti walaupun sederhana tetapi sangat terlihat mewah Di sisi lain persahabat ya ada pernyataan juga dari Kak Bubah Persahabat ya, ini tentunya jelas banget Kak Bubah menyampaikan juga Tentunya make up dari saat dilihat langsung Itu sangat cantik banget Ini langsung keluar dari mulutnya Kak Bubah Persahabat ya menyampaikan ketika diwawancara Lesti Kejora tentunya make makeupnya terlihat sangat cantik itu saat dilihat langsung Ini banyak sekali pembahasan soal make up dede persahabat ya Tetapi ini langsung dari Kak Bubah bahwa Lesti Kejora tentunya makeupnya sangat cantik banget terlihat kalau langsung bersahabat ya Luar biasa semakin bangga aja mudah-mudahan dede Lesti selalu tentunya banyak yang mendukung Banyak yang mensupport juga persahabat ya Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang mana tentunya Alhamdulillah Untuk acara rangkaian lamaran Lesti dan Bilar walaupun semalam siaran ulang ini masuk ke top 10 program TV persahabat sahabat ya luar biasa Ini suatu kebanggaan buat kita semua para fans Siaran ulangnya aja sudah masuk ke 10 besar Ini yang dinamakan tentunya the best para sahabat ya banyak sekali komentar juga dan respon dari banyak fans ya Ada komentar dari akun Instagram Neneng.putri.7923 mengatakan dalam kolom komentar The best emang sih Leslar ini Fans Leslar sopan santun punya etiut yang baik, ramah, dan solid Loyal juga sama idolanya semangat ya Leslar kompak selalu Semoga Allah selalu melindungi kita semua Amin itu respon yang sangat positif para sahabat ya Kita tentunya selalu kompak, selalu solid mendukung Leslie Bilar Mudah-mudahan Rizky Bilar dan Leslie Kejora selalu diberikan kebahagiaan Serta kelancaran dalam acara agar resepsi pernikahan nanti para sahabat, ya Selanjutnya kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial juga para sahabat Ini kabar bahagia untuk kita semua ketika Rizky Bilar diwawancara di salah satu tentunya seleb news para sahabat ya ini menyampaikan bahwa insya Allah Bang Bilar akan libatkan fans Leslar di acara pernikahannya Ini suatu kebanggaan juga, ini kabar bahagia Bahwa Bang Rizky Bilar ingin melibatkan fans Leslar Kita semua persahabat ya di acara pernikahannya nanti Kita pastinya bakal dikasih kejutan bahagia spesial dari Rizky Bilar Tentunya dalam postingan tersebut banyak menuai pujian hingga komentar persahabat ya Yakni dari akun Instagram Putri Nuhaidar 91 mengatakan semoga pandemi segera berakhir, amin. Biar ada perwakilan Leslar yang bisa menyaksikan langsung, amin. Wow, luar biasa persahabat yang mudah-mudahan tentunya kita semua mendapatkan kejutan bahagia dan bisa menyaksikan secara langsung acara akad resepsi pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan mudah-mudahan juga para sahabat ya, kita hari ini mendapatkan kejutan dan vitamin bahagia selanjutnya. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Ini informasi di siang hari ini para sahabat, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.